Baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk menemani santai malam kalian saat ini, bangun akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita. Keunggahan pertama, kita lihat di sini ada info spesial bahagia juga yang kita dapatkan dari Ibu Arsivi Ahmad, di akun Instagram pribadinya. tiga jam lalu, para sahabat yang menginfokan bahwa malam hari ini akan kembali hadir. Untuk acara LIDA 2021 top 93 di super Persabak ya malam ini jam setengah sembilan malam Dan ada kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Ahmad di situ Ibu Harsiwi mengatakan Penampilan memukau para duta provinsi tadi malam pada malam top 9 grup 3 konser show dan malam ini adalah malam penentuan atau result show duta manakah yang akan tersenggol dari panggung Lida 2021 yuk kita sama-sama menyaksikan duet para duta dengan juara lidah tuh persahabat ya dan kita lihat ya caption selanjutnya dituliskan Juri-juri keren yang bertugas malam ini Akan ada Soima, King Nasar, Imul Daratista, Dewi Persik, Reza Zakaria Siapa yang sudah kangen juga dengan Dede Lesti kejora, Masya Allah Dede Lesti disebut tersabat ya Tungguin terus kata Ibu Harsiwi Masya Allah luar biasa mudah-mudahan saja Tentunya Dede Lesti Secepatnya bisa tampil di acara Indosiar, yang konser Lide 2021 Persahabat ya kita makin gak sabar. Untuk selalu menyaksikan, idola kesayangan kita tampil kembali di panggung Indosiar. Doakan selalu, mudah-mudahan tentunya idola kita selalu diberikan kesehatan. Amin, ya biar alamin Berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial momen persahabatan ya masya Allah, tentunya. Kita semua dibuat ketawa bahagia juga melihat keromantisan, kekiutan, kegesrekan dari Lesti dan Rizky Bilar. Yang gak nyengir, fix gak normal katanya persahabatnya. Aduh Masya Allah luar biasa memang tentunya idola kita ini mampu membuat kita semakin bangga bahagia kepadanya. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial yang diunggah oleh Rizky Bilar di gas pribadinya. Ada sebuah kalimat yang dituliskan, PPKM diperpanjang lagi udah jangan sedih guys, yo main terentaran aja karena nama asisten gua Lintar yang mau menang harus follow dulu Raja si Kristel Sebastian Basuki Surojo. Nanti malam jam 7 Raja Simo bagi-bagi rejeki main lintar-lintaran Di Instagram story kok Chris Bastian Persahabat aduh luar biasa memang Di sini kita lihat juga ada sebuah kalimat caption lanjutannya tuliskan Ijin pake gamesnya ya bang Arif Muhammad Wow <laughs> Doakan terus mudah-mudahan usaha Rizky Bilar pun Diberikan kelancaran dan kesuksesan Amin Jangan lupa persahabat ya jam 7 malam ini Main lintar-lintaran Kata Abang Pilar Berikutnya kita lihat Tentunya kita juga sebagai fans sejati Leslar Wajib mendukung karya idola kita Yang diunggah oleh Pak Autis Persahabat ya. Info kembali Jangan sampai lupa malam hari ini Saksikan jodoh wasiat Bapak Bapak Kedua Hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 jam 21.30 Persahabat ya yang kangen Iqbal tentu kita wajib untuk menyaksikan acara tersebut Kita dukung, kita support untuk acara Leslar Selanjutnya kita lihat juga persahabat sini ada sebuah unggahan yang lagi rame viral banget persahabat ya Foto tentunya yang diunggah oleh Rizky Bilar di akun Instagram pribadinya persahabat ya Ini adalah foto untuk ditempel di buku nikah dan diunggah kembali oleh Lambe Turah persahabat ya di sini kita lihat Lampetura mengunggah sebuah postingan foto yang diunggah kembali. Tentunya para sahabat ya. Ini sempat viral banget para sahabat ya. Bahagia haru tentunya dirasakan oleh fans sejati Lesla. Ada sebuah kalimat Gelson yang dituliskan oleh Lampetura. Semoga dilancarkan acaranya ya. Amin. Tentunya kita gembur, kita dukung, kita doakan yang terbaik di kolom kolom komentar. Mudah-mudahan saja... Tentunya semua rangkaian pernikahan Lesti dan Bila yang dilancarkan Ambienya Robal Alamin dan dalam postingan tersebut Tefitri Karlina pun ikut berkomentar persahabatiah di postingan Lambetura mengatakan Bismillah semoga dilancarkan sampai hari H ha Amin Masya Allah batiah, Ketua Leslar Pusat pun memberi dukungan di postingan ini mudah-mudahan kita sebagai fans selalu kompak dan solid Mendukung, mendoakan, mensupport Buat Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya persahabat kita lihat juga Ada sebuah komentar selanjutnya diberikan dari aku The Lesti Bilar Galeri Underscore Mengatakan Masya Allah yuk kencingin doa kapal Kesayangan kita akan segera berlabuh Masya Allah luar biasa persahabat Ya makin gak sabar Sebentar lagi Lesti dan Bilar akan menuju ke Pelaminan dan tentunya akan segera halal, masya Allah. Luar biasa, ini adalah kabar yang sangat bahagia untuk kita semua. Selanjutnya, kita lihat persahabat di sini juga ada momen spesial yang kita dapatkan ketika Lesti Kejora mempromosikan tentunya iklan persahabat ya. Dan kita lihat, selepok banget sama di belakang dari Lesti yang terpaut. Persahabatia di dinding kamar Lesti Masya Allah itu adalah foto cute Lesti Bilar Yang tentunya membuat kita semakin Bangga dan bahagia Kepadanya yang Masya Allah Bismillah Mudah-mudahan semuanya lancar Dan selalu disehatkan untuk kedua Idalah kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Unggahan tersebut diunggah atau direpost kembali oleh akun Lestlar underscore 0501 Mengatakan lewat caption juga dituliskan Jangan salvo ke yang lain ya Fokus ke si manis aja Bismillah, Masya Allah Luar biasa Berikutnya kita lihat juga persahabat Ya ini versi jelasnya Aduh cute banget nih foto yang terpampang jelas Di kamar les di Gejorang Pemandangan dalam kamar yang indah Tentunya mudah mudahan saja semuanya Selalu diberikan kelancaran Amin Ya Rabbal Alamin dan kita masih menunggu kejutan selanjutnya para sahabat Mudah-mudahan ada kabar baik Vitamin bahagia yang kita dapatkan di malam hari ini Tetap stay tune di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbarunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh